Oke. Ini perjalanan mencari lokasi aja. Perjuangannya kita luar biasa. Nanti akan tergelar oleh adik oleh Indahnya danau. Bonusnya dapat ikan. atau enggak luar biasa gitu? kayak Berarti danau -dana ini muter nih, Kang. Iya, itu kan di pantai yang satunya yang di sana. Uh. on on dong akan oh, selalu ya. semangat teman-teman kalau muter-muter pun dapat jalan doakan mudah-mudahan dapat-dapat jalan teman-teman kalau di sini biar mau rincis oh pengetahuan itu berarti lokasi tersendiri sebenarnya mana tadi yang kulihat airnya depan ini depan ini nih Kita turun pertama tadi mana Kang di belakang kita Aleh. Iya. Oh, itu nih kolam juga, Jepang. Eh hey, kita. Ini cari yang pantai. Kabar sih. Ya. Ayo, ha. ada apa, -apa juga? Kabar banget sih nih. Mundur lagi. Mundur kan. Mundur. Cari yang pantai. Sudah mendekati ini bisa, kita. danau yang hilang konon hmm. di depan sini ikannya e, ada sebuah danau yang dulunya itu luasnya itu. itu luar biasa ya. ternyata ini ada nila ada ikan mas danau tersebut ikan gabus sempat menghilang oh, dan ikan apa sih konon katanya ikan-ikannya itu banyak makanya kami bawa peralatan mudah-mudahan mendapatkan ikannya ya aku nggak konek kang sudah ini nggak konek aku suruh kembali danau sendiri nanggapi siapa tuh sudah bekas batubara lalu ikan nah, Hmm, kenapa ceritanya itu Bisa menghilang tapi Tidak usah panjang lebar Kita ikuti saja uh, Perjalanan ini Jangan lupa Tambah like dan subscribe -nya itu Di depan sudah mulai Kelihatannya dan, Danau tersebut Benar atau tidak Danau tersebut uh, Masih ada Tunjukkan Hari ini. Ada Rijukan yang mengatakan danau tersebut hilang, ada yang mengatakan danau itu masih ada. Ternyata kabar itu umpannya kami buktikan hari nah, ini. Ini bekas orang, orang ini sudah kang ya? Muter-muter terus selumpung oleh pepohonan Pas, kan? yang jarang di. Oh iya. Wih orang. Iya. Alhamdulillah kami mendekati tersebut nah, itu di depan itu adalah channelnya iya. nah, kita buktikan masih ada pepayan tetap kita waspada yeah. Oke okay. sampai jumpa lagi nomor satu Panjat tepinang dia nomor satu tarik tambang seperti yang ada.